Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di channel kita yang sekarang lagi ngomongin gitar kenapa karena sekarang kita mau konten deep talk ya walaupun latar beda kita tetap akan konten deep talk di mana deep talk di sini adalah tempat di mana kita sharing diskusi tidak membenarkan tidak mensalahkan tapi bertukar pikiran di mana bahasan bahasan berat tentang kehidupan kita akan bahas di sini boom nah kalau kalian bisa lihat di sebelah sini tuh ada yang bagian kosong gitu ya ini ada frame emang kosong karena sengaja di kosongin ada orang yang akan duduk di sebelah sini siapakah dia langsung saja kita panggilkan ya silahkan ayo orangnya siapa ini gue juga belum tahu Uh. Wow, wow, wow, wow. Sejadi <laughs> Shalom, sh sh shalom. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Nama saya adalah Eriko, Eriko, Eriko Van Lim. <laughs> Oke, okay. okay, okay, okay. karena gue orang Belanda. <laughs> I'm from Netherlands Aduh Oh yeah Ini gua pastikan ini konten di dokter bercanda yang gua lakuin ya guys Everything has <laughs> <laughs> <laughs> Jadi ya oke okay guys terima kasih sekarang ada Eric Lim oh. ya Sekarang sedang akan berbincang dengan gua iya, Gue lagi pakai baju ini gue nih Apa? Dinas <laughs> <laughs> Baju dinas ya Ini dokter ya, emang dokter apa? Dok dokter, gua tuh dokter spesialis kejiwaan buat jiwa-jiwa yang hilang, buat jiwa-jiwa mm. yang sudah out of control, <laughs> akan gua tidak kontrol juga. Oh, iya, iya, akan dibiarkan iya, saja. Dibiarkan gitu, saja ya. Oke oke, di sini kita akan membahas di top yang topiknya ini menurut gue menarik. Apa tuh topiknya? Ini masalah. adalah topik yang menurut gue kita bisa bahas bareng-bareng. Tentang rasisme. Rasisme. Ya, dimana aku seperti panda? Kalau panda hitam tapi Cina. <laughs> Panda putih by the way ada hitamnya yeah. dikit nggak Nah di sini sebenarnya bukan konteksnya nggak cuman rasisme doang. Jadi katanya tuh. Tribalism, tribalism. Ya. Jadi judul konten TikTok kali ini adalah tribalism. Apa help? itu tribalism? Ya, help or hurt society. Nah, tribalism di sini sebentar gue buka dulu. Ini lo ngambil dari source, source yang tersangat sangat terpercaya. Oke, okay, Wikipedia. Wikipedia, ya, ya Wikipedia ya. sebenarnya ya. gak terlalu terpercaya. Oke, okay. tribalism di sini adalah state of being organized atau dimana kondisi lo tuh terorganisir by lifestyle Dari or, lifestyle, ya at or shared interest, shared lifestyle or share habit. Jadi lu mempunyai kesamaan terhadap lifestyle, kebiasaan dan apapun itu, bukan biologically ya, kita akan catat di situ. Jadi bukan keluarga. Lu akan mengumpul menjadi satu tribe atau suatu clan dan di situ lu akan menamakan suatu clan lu sekian apa gitu. Hmm. Nah, lu akan membedakan diri dengan yang tidak di clan lu. Nah, itu adalah satu contoh dari tribalism. Contohnya kayak dulu misalnya hmm. suku ini Ya. Ingalnya di air Ya, tapi memang kalau dulu gue lakuin suku ini, Rick, Berdasarkan dari kayak keturunan, biologically yeah. nah, Menurut gue kalau di tribalism ini tuh bukan biologically Karena tribal ini tuh muncul walaupun keluarganya berbeda-beda Jadi yeah. tetap ada Mereka tribal. berkumpul karena mereka mempunyai kesamaan Ya, entahlah mereka, oh ya. Nah Satu. pertanyaannya, Rick, oh. Pertanyaannya adalah Saat tribalism ini terjadi Apakah ini membangun society? Membantu society yang sekarang ada? Atau melukai society? Karena kita bisa sama-sama lihat jujur aja Kalau sekarang gue seringnya tuh lihat heartnya Lu sering lah contoh hartnya tuh gini? Contoh hartnya adalah gini Kalau misalnya kita, kita melihat nih satu kelompok ya Dari hasil tribalisme ini Misalnya kelompok A Ada kelompok B atau yang tidak termasuk dari kelompok A Pasti akan mengalami suatu kerugian Atau mengalami suatu pengasingan di mana lu bukan a jadi lu nggak dapat apa yang gue dapat ada social distance ya, gitu. nah ada social distance di mana di menurut gue itu hard society kenapa ada orang yang termasuk a ada yang enggak gitu kalau misalnya gue balikin pertanyaannya hmm. kalau misalnya justru orang yang si b ini justru tidak merasa dirugikan karena dia memang tidak dirugikan gimana kayak misalnya nih ya, gua iya, punya iya. gue punya kelompok oke okay, oke okay, oke okay. gue mengasingkan diri gua dari lu yang berbeda gitu mm -hmm. yang memang yang berbeda dan ya, kita sampai dari kalo yang berbeda gitu dan di lu juga sebenarnya nggak ada benefitnya juga buat gua di gua juga ga ada benefitnya buat lu jadi nah ya, lu. Permasalahannya selama ini kalau gue lihat ada permasalahan yang terjadi karena kita ada perbedaan Oh contohnya misalnya gini, kalau mungkin yang menurut lu hard kayak si kaya dan si miskin Ya misalnya itu kan biologi, apa namanya bukan biologically ya tapi kelas, kelas sosial gitu kan. Ya. Yeah. Jadi ada orang yang kumpulan kaya, ada orang kumpulan miskin Ada lagi juga yang misalnya senior, junior, bullying lagi Nah itu kan hmm. menurut gue tribalism gitu loh, ada pengelompokan karena satu share tertentu, share uh, lifestyle atau kesamaan tertentu belum lagi Tapi ada... kalau pembulian kayaknya itu bukan ini deh. Pengelompokannya mungkin. Pengelompokannya. Pengelompokan. Ada yang senior, ada yang junior. Oke, kalau gue sih jujur aja gue cukup pro sih di sini. Hmm. Sama yang kayak gitu. Karena gini, lu bisa menemukan sekelompok orang yang satu frekuensi sama lu, bukannya lebih menyenangkan malah bikin nyaman ya. Kayak hmm. misalnya lu di klub catur gitu. Hmm. Lu bisa bahas catur. Hmm. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang dari klub basket otomatis bakal jadi awkward moment di obrolan jadi gak nyambung, gaya hidupnya hmm. jadi gak nyambung. lu mau nongkrong yang tadinya lu misalnya di Starbucks lo main catur luar ke lapangan kan, gak enak juga jadinya. buat <laughs> ya, bener -bener. buat pihak kedua jadi nggak enak juga dong. Ya. kita ngomongin ini, aduh ter, obrolan jadi nggak nyambung. menurut gua ketidaknyambungan itu sementara bisa jadi hard juga lo. gimana kalau misalnya gua sebagai anak basket yang lo catur, gua mau ngobrol sama lu karena kita berbeda, gue jadi nggak bisa masuk. jadi nggak bisa masuk karena Lu kita bahaya. berbeda oh ya, berbeda hmm. ya. jadi tapi menurut lo itu nggak apa-apa ada tribalism seperti itu menurut gue sih nggak apa-apa nggak no. apa-apa emang harus Wajar. ada yang dikelompokin gitu kan kayak misalnya lo di sekolah aja ada klub basket, klub bola hmm. itu secara nggak langsung lo dikelompokkan guys iya. lu kelompok dikelompokkan. sekolah aja juga ya even kelas, kelas. even kayak yang pinter masuk IPA yeah. yang goblok masuk IPS iya yeah, benar-benar we don't have Choice, iya lu punya pilihan apa buat masuk situ? Iya benar. Wala walaupun, walaupun misalnya kayak, aduh, gue pinter nih, tapi gue mau masuk IPS, tapi emang dari sistem tersebut emang udah maksa lu kelompok. untuk seperti itu, dikelompokkan. Jadi yang salah sistemnya, apa orangnya? Kalau menurut gue, balik lagi ke orangnya. Jujur balik lagi ke orangnya, iya. ya, jelas, jelas. Sekarang sistem itu maupun kita dikelompokin kayak gimana, kalau kita orang masih bisa untuk ngeblur atau misalnya gini kelompok ini menurut gue ya maksudnya Tadi kan contohnya simpel ya, kelompok A, kelompok B. Sebenarnya dalam hidup kita tuh termasuk dalam banyak kelompok loh menurut gue Pribadi lu ini nih, gak cuman kelompok A doang, tapi ada kelompok A, B, C, D yang di mana pasti circle beda-beda orangnya sih. Benar kan? Di mana sebenarnya kita juga disitu belajar untuk uh, apa namanya bisa di mana aja gitu loh. Karena lu lo udah satu diri lo ini sebenarnya bisa di kelompok mana aja. Tapi menurut lo nih, harus gak sih dikelompokin? Menurut gue, bukannya harus, tapi karena memang dasar manusia adalah pengelompokan juga makhluk sosial Dia emang udah dasarnya enggak sih. Yeah, emang udah, udah fondasi fondasi, delandasan yang begitu harus dikelompokkan kayak yeah. misalnya nih, kalau misalnya lu emang e, bahasa kasar lu lemah gitu. Lu enggak bisa dikelompokin sama yang orang yang kuat. ya yeah. ya yeah, benar juga sih. Bener. Biar lu ya terseleksi gitu loh sih, mm. terseleksi alam gitu sih ya. Lu enggak bisa, lu dikelompoknya di sini karena lu begini. Kalau menurut dari dari omongan lu artinya gua udah kelihatan sih. Tribalism akan meng-heart society atau meng-help society? Artinya pengelompokan tadi. Ada helpnya juga, mm. ada hurt-nya juga. Menurut lu, contoh dari helpnya apa? Dari sisi pengelompokan tadi? Help dari sisi pengelompokan adalah yang gue bilang tadi. Lu bisa nemu yang satu frekuensi sama lu. Hmm. Lu yang jadi jadi tadi. jadi nyaman karena lu sepemikiran mungkin ya. Lu satu hobi, lu punya satu tujuan, visinya sama. Yeah, yeah. Kalau hurt-nya ya bakal jadi ada distance dari kelompok A sama kelompok B. Perbedaan pendapat yang... Uh, apa ya? Yang sampai apa namanya melawan gitu loh masa kelompok yeah. a jadi kar saking bedanya sama kelompok b jadi ngelawan gitu lu nggak boleh ada kelompok b gitu yeah. ada yang kayak gitu jadi menuruti egonya masing-masing gitu loh ya yeah. benar-benar benar nah kalau menurut gue di sini gue mau ambil satu kesimpulan lebih lagi ke belakang apa ke depan sih jadi kayak kalau gue juga setuju apa namanya kalau tribalism atau pengelompokan ini tuh ada dan help and hurt at the same time gitu lah tergantung dari kondisinya apa yang gue sekarang lagi pengen bahas adalah bagaimana bisa menyadarkan orang-orang supaya tribalism ini jangan dipakai semena-mena sehingga nanti lu jadi yang tadi gue bilang kelompok A, makan kelompok B, kayak gitu menurut gue harus ada yang di pengetahuan lebih terhadap manusia yang seperti kita ini supaya kita harus sadar oh ada kelompok B memang uh, ada gitu loh bukan untuk dihancurkan misalnya kelompok ya, tapi B karena ya biar ada perbedaan aja gitu uh -uh. nah menurut gua misalnya contoh kayak gini <laughs> kelompok A punya share misalnya kita pemain basket lo misalnya kelompok B adalah pemain bola gitu hmm. bukan berarti kita nggak bisa main bareng kita harus sadar bahwa kita juga sama dalam satu hal yang lain jadi ibaratnya tribalisme ini tuh kompleks tapi ini. harus nggak sih main bareng Walaupun bisa, oh enggak harus, enggak harus, enggak harus. Sebenarnya harus dirubah tuh, Sebenarnya kalau gua rasa mindsetnya sih. Nah, itu maksudnya kalo misalnya ya lu udah ada di satu kelompok, bukan berarti kelompok lu yang paling benar. Boom, jadi lu enggak bisa kayak bilang, "Ah, kelompok gue benar, kelompok yang lain salah gitu." Karena hmm. emang tujuannya udah beda, visinya juga udah beda ya. Lu lakuin sendiri-sendiri, ya, lu lakuin sendiri-sendiri gitu banget Kayak gitu aja sih, ya. cuma kebanyakan orang tuh kayak masih apa ya, masih barbar pemikirannya yang kayak pokoknya yang gue pilih. Yang gue anut udah pasti bener. Kayak ibaratnya, oke okay, kelompok A di atas kelompok B, padahal ibaratnya mungkin setara sederajat in the same way juga. Nah, itu yang maksud gua gitu loh. Hard Heart, hard bis health uh, bisa. Ri ini health bisa, tapi heart juga bisa, dimana heartnya adalah yang seperti tadi. Nah, yang dibutuhkan adalah mindset benar kata Eric. Mindset dimana kalau kita sendiri itu sebenarnya kompleks gak cuman kelompok A do, misalnya contoh sorry ya. Kayak misalnya ras. Yeah. Kita mau bahas soal ras yang tadi gue bilang rasisme Gue adalah suku apa? Suku A Gue suku B Kita berbeda Padahal sebenarnya kalau kita bikin irisan Kita sama juga Kita sama-sama manusia misalnya Kita sama-sama makan nasi misalnya Suku A sama suku B ternyata cari makannya juga sama di tempat pemburuan yang sama misalnya Yaudah nanti kerja sama Nah yang kayak gitu-gitu loh Ternyata tribalism tuh gak cuma suku A suku B Tapi misalnya yang lain gitu loh Pengelompokan yang lain Nah yang gue rasa yang bikin hurt adalah Ketidaksadaran orang terhadap itu gitu loh tidak ketidaksadaran orang terhadap kalau misalnya tribalism itu kompleks sebenarnya nah gue pengen ngasih tahu ibaratnya ke kalian juga kalau misalnya emang gue salah-salahin gitu ya kalau kita tuh sebenarnya kompleks manusia itu kompleks kelas sosialnya itu tuh terdiri dari banyak irisan dimana kita sebenarnya nggak bisa dibilang dari kelompok A doang tapi bisa jadi dari kelompok B ini saya mau untuk kasta itu ada sih? kasta ada lah. Kasta ada, secara sadar atau nggak sadar. Nah, ini pengelompokan yang beda lagi. Nih. Ini pengelompokan yang ibaratnya secara kelas, pengelompokan ada di atas, ada di bawah. Banyak berarti pengelompokan itu ya. Wah, pengelompokan banyak sih, banyak. Dan <laughs> itu nggak bisa dihindarin juga sih, kalau menurut gua. Dan emang udah dari apa? Udah dari zaman dulu anjir. Eh, nah, iya. nah, gimana kita bisa senang? Mungkin awalnya dari ini kali ya, dari biologis. Ya pastinya biologis dulu sih, pertama-tama. Lama -lama dari nanti. adat, dari ya keturunan segala macam, Lama-lama uh, dari banyak hal gitu loh ya, Menjadi alasan untuk mengelompokkan sesuatu hmm. nanti akhirnya Benar juga, benar juga Yang gue sayangin sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat yang sekarang Ibaratnya ya itu tadi kalau mindednya orang dalam mengelompokkan dirinya Ya ini orang harus lebih open mind Sama. Open mind. hal seperti ini Contohnya adalah sadar kalau kita tuh termasuk dari banyak kelompok sebenarnya ya, Itu aja sih kalau dari gue yang, yang paling berasa itu pengelompokan tuh pas, lu udah pengalaman ya? pengalaman soal pengelompokan ya. pengalaman soal pengelompokan ya yang pasti yang umum pasti orang pernah jalanin junior sama senior itu udah pasti dimana kita nggak mungkin dibilang senior karena kita lagi junior gitu kan Saat kalau dulu senior, mungkin pas juga. kita lagi sekolah ada cool kid ada nerd ya itu juga setuju banget gue ada Kayak geng kelompok belakang ada geng kelompok depan iya yang ini Kayak khusus gitu yang tuh. keren keren yang anak anak bandel <laughs> Iya depan bener -bener. yang yang suka belajar hmm. segala macam serangan sadar juga langsung mereka tuh mengelompokkan dirinya gitu loh oh, atau mungkin, mungkin misalnya lo ya, lo anak baru gitu Lo melihat, oh, gue tahu pengetahuan gua kalau misalnya orang yang duduk depan itu orang pintar, orang duduk belakang tuh bandel misalnya disitu belum langsung, ah gua mau duduk mana? apakah gua mau termasuk kelompok A atau kelompok B? disitu aja udah ada proses dimana lu, mau yeah. sih? Nah, itu baru dari kelas, belum dari tempat kerja misalnya makin banyak nanti, makin, makin banyak, banyak. Da, tapi dari kecil ya kita udah di, udah punya secara otomatiknya begitu nggak hmm, sih? Iya, ya gue lebih nyaman sama yang mana? nih, gue lebih nyaman sama si A ternyata Atau gue lebih nyaman sama si B. Oh ya udah. Tapi balik lagi kan nanti pas ketika lo di dalam satu field, gimana lu menyikapi diri lo atas perbedaan tersebut? Wah, oh, Kayak misalnya pas lo lagi uh, apa, study tour gitu kan? Hmm. Ya gimana? lu kan di, apa? Diacak misalnya kelompok? Gimana cara lo biar bisa bekerja sama? Hmm walaupun lu gak sama kelompok lu ya, ya, gue gitu. gue setuju banget tuh. Uh, Gua akan ambil kata mungkin explore jadi saat lu nge-explore diri lu di suatu kondisi tertentu dengan orang baru lu akan bisa mengerti lebih terhadap ke, ke pengelompokan itu dan akan lebih fleksibel ya fleksibel sih, gue setuju sih kayak, gue pernah bilang gak sih kalau kalau misalnya orang yang terlalu mengelompokkan dirinya atau close-minded terhadap pengelompokan itu sebenarnya cuma orang yang kurang explore gitu kalau bahasanya zaman sekarang tuh mungkin kayak kurang jauh mainnya, kurang malam pulangnya lah ya kalau menurut gua, kenapa? Tapi kalau misalnya orang emang milih kayak untuk enggak, untuk enggak karena ya, gua nggak mau ribet, gua mau gue udah nyaman begini gitu Kenapa gua hmm. harus coba bersosialisasi dengan yang lain gitu apa-apa, asal jangan bikin owner dengan Asal jangan merugikan Ya, merugikan Karena gua, gua melihat, yang kalau gua liat Merugikannya ini karena emang begitu Pengelompokannya tuh kok kecil Apa namanya? Lu dalam mendefinisikan pengelompokan lu Itu kecil banget cuy Gimana coba lu bisa ngelihat dunia luar? Gimana menemukan orang baru dari kelompok lain gitu loh Biar lu tahu oh ada loh pengelompokan yang Kelompok si Z misalnya yang jauh banget ini Gue dari kelompok A, tapi ternyata ternyata ini semua tetap akan ada kesamaan gitu loh. Nah ini yang gue pengen gitu loh maksudnya kalau gue ya berharap dari manusia yang ada di Indonesia dan di dunia. Kalau kita tuh ternyata manusia walaupun kita jauh misalnya orang sini orang sana. Karena sekarang lagi banyak lagi krisis banget ya masalah-masalah masalah kayak gini. Yeah. Ada golongan tertentu yang yeah. vokal kalau misalnya mereka lebih benar yeah. dan si itu salah yang kayak gitu-gitu sih Bukannya kita tidak mau atau mendukung keberadaan eksistensi mereka, mereka. sih Tapi ibaratnya Mereka juga harus menghargai iya. pilihan kita Mereka iya. juga harus menghargai uh, pemikiran kita Yang tentang, berbeda dari ya, yang berbeda dari dia, yang sangat berbeda dari dia bahkan Kita ada, bukan berarti merugikan lu loh kasarnya Kecuali kalau memang merugikan, misalnya gue maling, gue kelompok maling Itu beda Karena itu <laughs> udah merugikan ya ya Kalau itu merugikan beda Oke okay. Oke, okay, whereabouts ya? Tadi uh, kita udah bikin pertanya pertanyaan Question Terus ada satu question Boleh dari lu dulu nanti, gua ada Dari yang. gua dulu ya Dari Nicholas Underscore Irang Menurut lu apa ada kaitan antara radikalisme dan rasisme? Berat Ini banget. berat, berat, pertanyaan berat. Karena gimana ya? Sebagai ada yang namanya minority crisis. Aduh, gintu dia. Buat yang belum tahu mungkin gue sedjelasin sedikit ya. Ini dari sisi, dari rasisme dulu. Rasisme adalah suatu paham nih, kayak kepercayaan dimana ada satu ras tertentu yang di atas dari ras yang lain. Biologically speaking, gue punya ras yang lebih tinggi dari. Lu. Ada Itu pemahaman yang kan? di bawah. Nah, ya subjektif. Buat dan. kita sih subjektif. Ya, itu adalah rasisme. Nah kalau radikalisme itu artinya suatu paham di mana dia tuh mau merubah sesuatu sendiri atau kelompok ya untuk merubah itu tuh secara kekerasan atau secara paksa. Secara paksa. Nah, Jadi lo harus ngikutin peraturan gua Ya peraturan atau paham, paham gua. gua Paham lu benar banget. Yeah. Kaitannya. Kaitannya adalah siapa yang lebih banyak. Nah. <laughs> <laughs> Jadi, mayoritas dong ya? Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ya, ya. atau gimana lu bisa memaksakan banyak orang jumlah sedikit dengan ya. jumlah lo yang sedikit sebenarnya bisa bisa aja tapi lu harus punya influence yang satu ya besar. Lu harus punya daya daya tarik daya da pengaruh daya pengaruh yang besar ya. gitu itulah kenapa sekarang contohnya banyak orang yang mengiklankan sesuatu menggunakan influencer hmm. karena influencer bisa make influence hmm. untuk biar orang mengikuti apa kata kata dia atau pahamnya atau segala macam tapi itu itu uh, itu adalah influence dengan cara dan praktik yang bagus. Yeah. dengan cara praktik yang menurut kita menurut gue kurang bagus adalah ya itu radikalisme itu tadi karena dengan paksa dan uh, kekerasan, kekerasan. Gitu. Kaitannya relate pasti ada. Ada sih, pasti ada, pasti ada. Kalau gue bilang kaitannya gini, rasisme adalah bahan alasan atau tools untuk dijadikan alasan melakukan radikalisme. Hmm, kayak ibaratnya, radikalisme gue mau radikal nih, gue mau melakukan suatu perubahan. Apa yang gua gue... mau gua maksa lu. Iya, apa yang gue harus bisa yakinin ke lu alasannya untuk gue bisa maksa lu. Ras. Alasannya adalah uh, Sara itu sendiri. Iya, Sara, benar. Suku, iya. agama, ras, antar golongan. Mungkin bisa ditambah sama nanti uh, kelas sosial, kaya dan miskin. Terus nanti ancestor-nya sama apa Soalnya enggak. kayak kalau misalnya udah bahas agama, Iya emang agak berat sih. Hei, Kita nggak mau terlalu bahas agama. Bahas agama karena ya kalau udah bahas agama tuh kayak udah kartu mati Iya gitu. kayak mendingan nggak usah nggak. Iya mending nggak usah. Karena dibanding salah ngerti gitu kan. Iya dibanding tar pahamnya melenceng melenceng kan. Ya. Karena kalau lu udah bahas agama kayak NN gitu tuh nggak ya. sih kayak udah ah udah udah ya. udah nggak bisa didebatin lagi gitu. ya Kalau gue lebih tepatnya lebih bagusnya adalah kayak gitu. Indonesia belum siap untuk membahas konteks agama. Hmm. Belum cukup dewasa, lu. ya. Lu bisa salahin gue, silahkan di komen, silahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya di gue ya. Ini gue nanya di Instagram, tuh sharing pengalaman tentang rasisme. Jadi, hmm. dia pernah dirasismein dengan cara yang seperti apa? Dia pernah bilang, "Gue pernah mengolok temen gue yang kulitnya hitam sampai dia bunuh diri." Oh my god, tanggapan. Bayangin itu adalah efek dari rasisme. Kita belum ngomongin ra radikalisme rasisme. Yeah. Kayak mungkin gue bisa dipondolin juga skin untuk color. Lu. Skin color, skin color itu kayak emang dari zaman dulu ya. Kayak kulit lu hitam lu jadi budak. Sejarah sih. Ya. Sejarah. Itu emang udah dari zaman dulu. Mungkin sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang, sampai sekarang mungkin. People look something by skin color. Kalau misalnya lu putih, kalau di Indo ya orang mikirnya Cina udah pasti banyak duit. Contohnya, yeah, yeah. contohnya kayak kayak gitu aja gitu yeah. Kayak gue dulu kan uh, pernah masuk penjara Jadi gue tau gitu Dan mereka juga bilang gitu Padahal gue sebenernya orang gak punya gitu Polisi bilangnya gue banyak duit atau segala hmm, macam yeah. Kayak udah di tempelin, dicap gitu loh Kayak contoh-contoh yeah, aja ya labeling ya Banyak orang labeling nih Ini contoh aja misalnya Lu orang Padang gitu hmm. Lu pelit Bener-bener hmm. Kayak orang tuh udah nge-label-labelin orang kayak gitu loh yeah. Iya gak sih? Orang kulit itu galak misalnya yeah. lu atau Iya Atau lu tuh pengolong Iya padahal gak, gak begitu juga gitu dan untuk pengalaman yang seperti ini sih ya itu udah banyak banget yang terjadi ya menurut diri loh iya Saking ibaratnya mungkin dia sakit hati. Kenapa sih skin color gue begini dibanding gue dikatain skin color gue gini? Mending gue mengakhiri hidupmu. Parah banget sih. Masalah skin color gak ada orang yang mau terlahir. Mereka tuh nggak bisa milih. Mereka gak bisa milih. Mereka ya. gak bisa milih. Mereka terlahir dengan kulit warna seperti apa. Jadi kalau gue rasa ya mungkin kalau dulu waktu masih kecil ya kita pikirannya pendek. Cuma itu tugas kita sebagai orang dewasa sekarang untuk ngasih contoh ke anak kita atau ke adik-adik kita untuk tidak seperti itu. Don't just ini ini, ini pengalaman yes. gue. Ini pengalaman gue sendiri ya gue pernah waktu itu ada quote, uh, semacam turnamen FF gitu kan, hmm. gue jadi influencer di sana dan waktu itu gue milih satu anak kecil bocah, kayaknya kurang lebih dia masih SD. Hmm. Hmm. waktu itu gue uh, satu meja dan dia di tim gue dan dia bilang dia haus waktu itu. So I share my drink, gue share uh, minuman gue, oh, yeah, yeah. minuman gue. dan gue kaget pas dia bilang maaf lo orang Kristen. Daaaaa Gila! Maaf, gue gak bisa orang Kristen. Sorry, sorry gue harus bilang ini. Emang kenapa? Ay. Jig, sorry, sorry gue harus bilang itu. Tapi kayak, dari sana gue tahu bagaimana didikan orang tua itu penting banget ya. Hmm. Mungkin kalau misalnya dia alasan dari masalah kesehatan, kayak misalnya, Masih wajib Gue gak bisa nih, karena uh, gue gak dibiasain untuk share minuman, karena ya takut ada apa segala macam iya. dan lain-lain gitu. Iya. Tapi dengan alasan seperti itu, berarti dari kecil, anak uh, zaman sekarang itu, udah didokterin dengan hal-hal yang berbau ras iya pengelompokan bayi pengelompokan, agama iyaa bayi agama Dan ini menurut gua ya menurut ya, gua itu ya pengalaman menurut gua itu gak banget sih menurut gua itu gak banget sih gua juga, itu bisa juga bisa gak bisa. banget sih <laughs> kayak samping mau minum ya maksud gua itu gak salah mungkin masih kecil juga tapi ya ada baiknya benar ketereg sih kayak emang apa bedanya coba kasih tau gua biologically scientifically air yang diminum sama orang agama maksudnya kayak agama apa itu kepercayaan masing-masing ya sih mm, iya maksudnya kayak lu suka sama warna kuning gua suka sama warna merah bukan berarti gua berbeda dari lu gitu we're human too oh, I'm human too gitu ya, anjir. ya kita dibuat dengan metode yang sama gitu why? why berat sih itu bahas masalah ateis oh ateisnya buat nanti next ya, boleh mungkin bisa jadi ya itu bisa jadi boleh, video sendiri. Cuma di sini rata-rata pertanyaannya sih gini semua sih. <laughs> ya lo ngerti <laughs> okay. lah, sopers gimana? Oke <laughs> oke. Okay, okay. Dari lo man <laughs> Dari gue ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga. Ini dari ju titik Ann underscore. Dia bilang dia pernah dirasisin sama guru sendiri di depan murid-murid lain. Gara-gara gue keturunan Arab, dia keturunan Arab, tapi minum sambil berdiri. Hmm. Mungkin lo nggak tahu maksudnya apa. Nih gue jelasin sedikit. Jadi ya dia aga, mungkin Arab dalam artian mungkin gurunya menganggap kalau Arab itu adalah Islam. di sini gue tahu pengetahuannya. jadi saat sunnah dari uh, Nabi yaitu bilang kalau misalnya minum lebih baik itu duduk dibanding berdiri. Oke. Okay. gitu. kalau misalnya berdiri itu nggak lebih baik lah dibanding minum sambil duduk. nah di sini mungkin dia dirasisin di depan murid-murid kalau, oh, lu kan keturunan Arab, kenapa lu minumnya berdiri? harusnya lu mencontohkan yang lebih baik. gitu gak sih? karena lu <laughs> Orang Arab gitu ada mungkin kayak gitu, atau mungkin yeah. gak sesuai ya sama yeah. apa yang disunahkan gitu loh. Maksud gua, nah pertanyaan gua adalah kenapa harus di depan murid-murid bilang seperti itu? Kedua, kenapa emang kalau misalnya orang Arab itu selalu bisa dibilang orang Islam, padahal belum tentu, hmm. belum tentu dua poin itu loh, gak bohong gue gue pernah ketemu Arab yang bukan Islam gue juga pernah maksudnya dikasih tahu yang baik-baik soal sesuatu sunnah misalnya masuk kamar mandi yang lo tahu sendiri hmm. kan ibaratnya harus pakai kaki kiri duluan atau apa tapi dikasih tahu dengan baik-baik dan tidak dipermalukan kenapa tidak seperti itu sih pertanyaan gue? kenapa harus ada sisi dimana lo tuh harus dipermalukan sebagai sanksi sosial kalau lo dan ras lo itu tidak benar karena lo melakukannya munafik karena lo gak sesuai sama yang lo lakukan kenapa harus seperti itu? Itu yang gue tanya sih mm, iya. Padahal kan lu juga guru gitu Harusnya lu Wah. tahu hal itu Apalagi loh. lu guru Apalagi lu guru kan <laughs> The best Maksudnya kayak gitu sih Maksudnya kayak guru orang tua itu gimana ya, pembimbing lu atau misalnya panduan lu untuk lu ntar kedepannya bakal jadi kayak gimana sih setuju banget tapi kalau misalnya pedomannya udah kayak begitu ya gimana ntar bener banget anaknya nanti jadi kayak gimana gitu kan ini nggak bohong loh, ini gue belajar ya, sosiologi tuh di pelajarannya ada bilang kayak gini lembaga pendidikan untuk anak yang paling awal diketemuin sama si anak adalah keluarga kedua baru sekolah, sekolah pasti ada gurunya dua yang pertama aja udah begini gimana yang lain? Gol gua ya? iya kalau beruntung, misalnya, anaknya mau belajar gitu, ya yeah. kan? Ada namanya street smart kan? Yeah. orang ya, dia di lingkungan tempat dia bermain itu, dia bisa belajar gitu kan? Gak cuma dari ingat orang tuanya atau mm -hmm. dari gurunya, terus dia jadi open mind, dia berperilaku jadi lebih baik gitu kan, atau dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu gak cuma nurutin egonya sih, itu masih mending, yeah. tapi ada juga banyak orang yang gak gitu gitu. Iya. Yeah. Jadi ke dokternya tuh banget dari dua yang tadi yang awal, padahal sebenarnya kurang tepat. dan gitu lingkungannya begitu semua lagi. Aduh apalagi lingkungannya Wah, gitu semua. Jadi, fix jadilah kelompok di mana yang tadi merugikan. Hmm. Jadi dasarnya nanti rasis, nanti akhirnya jadi radikal dan kawan-kawan. Dan mungkin juga dia rasis begitu dan segala macem. Dia nggak tahu kalau dia salah. Iya. Karena dibenarkan terus selama bertahun-tahun dari lingkungannya. Benar. Itu sih. Setuju, gue gak bisa gak setuju soal ini, sorry banget. Ya, yeah, so, jadi itu aja mungkin uh, diskusinya buat hari ini. Ya, yeah, jadi TikTok kali ini, terima kasih untuk Erek juga yang sudah datang ya. Di konten gue kali ini, nanti kita akan mendatangkan orang-orang lain yang bisa kita bahas soal TikTok dengan topik yang lain juga. Kira-kira kalian misalnya pengen ada siapa gitu, kalian bisa komen di bawah gitu kan. Berliana Lovel <laughs> kita bisa-bisa ya talk. topiknya gue tau banget tuh soal apa tuh ya gue <laughs> tau banget nanti eh, ya eh kok gitu. <laughs> <laughs> <laughs> jadi guys terima kasih terima kasih untuk yang sudah menonton jangan lupa untuk like, comment dan subscribe jangan lupa juga untuk like dan comment subscribe Eric kita akan balik lagi di konten Deep talk di video selanjutnya ya jadi ditunggu aja exclaim forever bermana? peace out keep rocking headbangin cabut dulu boom exclaim forever exclaim forever